Toko Niagara Ponsel beralamat di Jalan Kaharudin, Nasution Pekanbaru Riau. Pemiliknya, Agusni Bahar seorang pria berusia 50-an asal Solok Sumatera Barat. Di depan tokonya kerap mangkal Andi Paula penjual siomay Gerobak Dorong, yang berjualan sejak Desember 2011. Agusni dan Andi saling kenal, Suatu hari Agusmi yang membutuhkan karyawan bertanya kepada Andi, apakah dia punya kenalan yang mau kerja di tokonya? Andi bilang ada. Namanya Chandra Purnama, singkat cerita Chandra pun menerima tawaran pekerjaan itu, dia mulai kerja di toko Niagara Ponsel pada 21 Januari 2011, Chandra tinggal di Ruko bersama Agusmi, Bahar, dan keluarga. Waktu bergulir tidak terasa hampir 3 bulan Chandra bekerja di toko Niagara Ponsel. Tapi meskipun dia sudah bekerja, semakin lama dirinya semakin resah, dia ingin punya uang banyak dengan cara cepat. Sebuah ide muncul di kepalanya, yaitu mencuri di toko tempatnya bekerja. Tapi untuk melakukan aksi pencurian, Chandra tidak berani sendirian, dia perlu bantuan teman-temannya. Pria itu pun menyampaikan rencananya pada Andi Paula, si tukang somai yang langsung setuju. Chandra masih perlu bantuan dua orang lagi, lewat ponsel, dia pun mengajak temannya di Jakarta, yaitu Rohim, untuk membantu aksinya. Rohim kemudian mengajak Dwi Trisna Firmansyah. Pada 5 April 2012 Chandra mentransfer 1 juta rupiah untuk ongkos keduanya datang ke Pekanbaru, Chandra juga mengirimi lagi tambahan 500 ribu rupiah kepada keduanya, ketika mereka berada di Palembang dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Pada 10 April 2012 sekitar pukul 10 pagi, Dwi dan Rohim sampai di Pekanbaru. Chandra menjemput mereka, sedangkan Andi Paula mencarikan kos untuk keduanya di Jalan Pahlawan Kerja. Sekitar empat menit berkendara dari toko Niagara Ponsel. Empat hari kemudian pada 14 April 2012 sekitar pukul 10 malam, Chandra, Andi Paula, Rohim, dan Dwi berkumpul di tempat kos Rohim dan Dwi. Di sana mereka mulai merencanakan aksi pencurian tokohnya Niagara Ponsel. Chandra menetapkan pelaksanaan pada hari Minggu. Dan demikianlah pada Minggu 15 April 2012 pukul 10.30 malam mereka kembali berkumpul. Saat itu Rohim bertanya pada Chandra, bagaimana nih rencananya? Chandra menjawab iya, nanti orangnya kita ikat dan mulutnya kita lakban. Mendengar jawaban itu, Rohim membalas bodoh. Kalau gitu, bagusnya dimatikan saja soalnya bos kan sudah kenal dengan kamu, dan Andi, kalau tidak dibunuh bahaya. Setelah rencana tersusun sekitar pukul 12.30 tengah malam, keempat orang itu pun berangkat ke toko Niagara Ponsel. Sekitar pukul satu dini hari tanggal 16 April 2012, mereka terlebih dulu duduk-duduk di depan bengkel sepeda motor yang ada di samping toko Ponsel. Ketika sudah pukul 3 dini hari Chandra mengajak ketiga temannya masuk ke Ruko, dia minta mereka bersembunyi di kolong mobil Toyota Rush milik Agusmi. Chandra lalu menutup rolling door Ruko, dan naik ke lantai dua kamar tidur Agusmi, dan anaknya Dodi yang terletak di sana. Dodi Haryanto sang anak seorang mahasiswa, dia berusia 20-an tahun. Dia dan Chandra, sudah janjian untuk nonton bola di TV. Tapi Chandra mengantuk dan akhirnya ketiduran, pukul 4 pagi pria itu terbangun. Setelah memastikan Agusmi dan Dodi tidur di kamar, dia pun turun ke lantai satu dan mengajak ketiga temannya yang bersembunyi di kolong mobil untuk naik ke lantai dua. Dari lantai dua, Chandra menunjuk kamar Agusmi dan Dodi. Dia juga menunjukkan tempat penyimpanan potongan kayu, parang, dan sarung tangan karet. Semua benda itu akan dipakai menjalankan aksi berdarah setelah dirasa siap. Andi Paula, Rohim, dan Dwi kembali ke kolong mobil. Sementara itu, lagi-lagi Chandra tertidur di lantai dua. Tiba-tiba dia terbangun, Agusni sang bos, yang membangunkannya. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi, Agusni nih memintanya membuka ruko. Nah, sekarang saatnya untuk beraksi, Chandra segera turun ke lantai satu untuk menemui ketiga temannya. Dia mengajak mereka naik ke lantai dua, semuanya sudah bersiap dengan sarung tangan, sepotong kayu, dan parang. Mereka melihat Agusmi sedang sholat subuh di lantai dua, Rohim, yang memegang kayu segera menghantamkan kayu itu ke tengkuk Agusni. pria itu tumbang ke depan. Rohim, langsung memiting Agusmi, dan terjadilah pergumulan keduanya di lantai. Andi Paula segera datang, membantu memukul tentut Agusmi dengan gagang parang hingga pria itu terkulai lemas. Belum puas Andi membacok Agusmi berulang kali dengan parang, hingga gagangnya lepas. Dia bergegas turun ke lantai satu mengambil parang lain, dan kembali membacok leher Agusmi. Dodi, yang tidur di kamar sebelah terbangun dan keluar kamar segera memiting leher pemuda itu dari belakang, Chandra membantu dengan memukul tengkuk Dodi dengan gagang parang sebanyak dua kali. Dodi terkulai lemas, aksi keji itu masih berlanjut. Chandra mencekik leher Agusni dengan tali, sedangkan Rohi menutup kepala Dodi dengan bantal lalu menggorok lehernya dengan pisau lipat miliknya. Selanjutnya untuk memastikan Dodi tewas, Andi Paula membacok lehernya dengan parang, Agusni Bahar, dan anaknya Dodi Haryanto tewas berkubang darah. Keempat, pelaku membersihkan ruangan dari percikan dan genangan darah. Lalu mereka mandi membersihkan badan dari bekas darah. Setelah itu, mereka menjarah barang-barang yang ada di toko, termasuk 25 ponsel, 60 lembar voucher isi ulang, 15 speaker HP, uang tunai 1.550.000 rupiah dan mereka juga mengambil mobil Toyota Rush dan dua sepeda motor. Sebelum kabur, keempatnya mengunci ruko dan membuat tulisan yang mereka tempel di depan ruko, toko libur. Barang-barang curian mereka bawa ke Palembang dan sebagian dijual kepada penadah bernama Suroso. Hasil penjualan dibagi rata. Sementara itu Sulastri, istri Agusni, yang saat itu berada di Dumai, bolak-balik menelpon sang suami dan anak tapi telepon tidak dijawab. Sulastri lalu minta tolong anaknya Rian yang kos di wilayah Rumbai Pekanbaru agar mengecek ayahnya di ruko. Rian pun datang ke ruko dan heran mendapatkan ruko dalam posisi terkunci. Saat mengintip dari luar dia lihat mobil tidak ada dan seisi toko habis. Akhirnya pintu ruko dibuka dengan las, dan tampaklah pemandangan horor di dalam ruko. Agusmi, dan Dodi tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan, jasad mereka mulai membusuk karena baru ditemukan dua hari kemudian setelah tewas. Polisi pun segera dipanggil, orang yang dicurigai adalah, Chandra si karyawan toko. Biasanya, setiap hari dia tidur di ruko, tapi sekarang kemana dia pergi? Mengapa hanya Agusmi? dan Dodi saja yang menjadi korban. Polresta Pekanbaru bergerak cepat, tidak perlu waktu lama mereka berhasil meringkus tiga pelaku yaitu Andi Paula, Chandra, dan Dwi di kawasan di Sumatera Selatan. Ketiganya memang warga Sumatera Selatan, dalam penangkapan polisi sempat menembakkan timah panas, yang kemudian bersarang di kaki Andi Paula. Saat diringkus mereka sedang bersiap menjual mobil curian milik Agusmi. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa mobil dan dua sepeda motor milik korban. Sedangkan Rohim, buron dan masuk dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang. Perburuan dilakukan hingga sampai Jakarta. Rekonstruksi pembunuhan digelar Polresta Pekanbaru pada Mei 2012 dan dihadiri keluarga almarhum Agusni Bahar dan Dodi Haryanto. Kesedihan keluarga tidak terkatakan. Zulkifli, adik Agusni mengatakan mereka kejam abang dibunuh saat sedang sholat manusia macam apa, yang tega melakukan hal seperti itu. Derita yang dialami pihak keluarga luar biasa, dua nyawa melayang tanpa alasan yang jelas, sangat menyakitkan. Zulkifli, mengatakan apabila keempat pelaku dihukum mati, maka itu pun belum bisa membalaskan sakit hati yang dirasakan keluarga kedua almarhum. Keluarga sangat kehilangan, sebab Agusni Bahar, merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara dalam keluarganya almarhum, selalu jadi panutan rujukan tempat berlindung serta pemberi nasihat yang didengar kata-katanya. Hanya tiga pelaku yang diseret ke pengadilan sebab Rohim Buron, di persidangan terbukti mereka melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Chandra Purnama, mengatakan motifnya melakukan perampokan, karena terlilit utang 8 juta rupiah pada 25 September 2012. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis hukuman mati pada Andi Paula, Chandra Purnama, dan Dwi Trisna Firman Syah sedangkan, Suroso si penadah di vonis hukuman satu tahun penjara. Ketiga pelaku mengajukan banding lalu kasasi, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, dengan tetap menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa. Namun ketiganya tidak mundur, dan lewat kuasa hukum mereka mengajukan grasi kepada Presiden. Dan pada Februari 2015, Presiden Jokowi mengabulkan grasi salah satu terdakwa. Yakni, Dwi Trisna Firman Syah hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Asep Ruhyak, kuasa hukum Dwi berterima kasih kepada Presiden yang telah mengabulkan garasi kliennya, Asep mewakili Dwi, menyampaikan permohonan maaf pada keluarga korban. Asep mengatakan firmanya sangat selektif dalam mengajukan permohonan grasi, tidak semua klien bisa dimohonkan grasi karena di balik itu ada pertanggungjawaban. Asep mengatakan Dwi bukan aktor utama dan bukan otak pembunuhan. Dwi hanya melihat kemudian diajak pelaku. Hal inilah yang kemudian jadi salah satu pertimbangan permohonan grasi Dwi dikabulkan. Sementara itu keluarga almarhum Agusni dan Dodi protes, mereka menganggap pemberian grasi pada Dwi sebagai kesalahan besar. Keluarga menemukan bukti yang sangat berharga di dalam ruko, yaitu memorikat milik Chandra. Dalam memorikat itu, ada rekaman percakapan Chandra, dan pelaku lainnya. Mereka ternyata merupakan gembong perampokan dan narkoba lintas provinsi, termasuk Dwi, pernah melakukan kejahatan yang sama di Palembang. Bukti rekaman itulah yang kemudian diajukan di tingkat banding di pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bukti itulah yang semakin menguatkan dijatuhkannya vonis hukuman mati kepada ketiga pelaku. Karena itulah, keluarga korban heran dan bertanya-tanya, mengapa malah hukuman mati Dwi dibatalkan? Keluarga korban menegaskan mereka akan melayangkan surat protes kepada presiden dengan melampirkan bukti rekaman pembicaraan para pelaku. Pada akhirnya, Dwi lolos dari hukuman mati dan kini meringkuk seumur hidup di balik bui. Andi Paula, si tukang Somai dan Chandra, mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, menunggu hukuman mati. Lalu bagaimana dengan Rohim? Tidak ada kabar, beritanya sampai sekarang. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.